Kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya Misalnya, kamu baik, suka juga sama orang baik Kamu orangnya suka humor, kamu senang juga orang sama suka humor dan seterusnya Kalau kamu jeli, coba kamu cek bahwa Allah sangat sesuai dengan dirimu, dengan hidupmu Kamu apa aja Allah ada mahanya Kamu adil, Allah maha adil kamu suka kedekatan Allah Maha Dekat, bahkan kamu suka ketegasan Allah Satitul tidur. pada yang salah, ada semua, meski cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita "taholak, biahlakilah", tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama sekufu sama kita, meskipun beda level. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya. Buzari lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah pasti kamu sedang ketipu.